Oke, okay, pada segmen kali ini kita akan tanya tips dan trik. Jitu ya, Dokter Kresna Aditya Rahaja yang Halo, kita, Dr. dipanggil Dokter Kresna ya, baiklah. Ya. Selamat malam, Dokter Kresna. Malam, Dokter Risa. Apa kabar? Baik, bagaimana, Dokter Kresna? Kabarnya baik juga lama nggak ketemu ya? Ya udah delapan tahun yang lalu ya. Waktu ya, udah dari ada zaman dulu ya. Ya 2013 ya. Waktu lo ya, masih ya. di SMA Karangturi ya. Waktu, ya, waduh, ya. Sekarang udah di 2020. dulu SD SMP juga di Karangturi ya. Iya. Ya. Betul. Dokter ya lalu S oh. satu di FK Unip dah iya benar di, di Undip, Semarang ya kan? dari 2014 baru lulus 2020 kemarin jalur apa kemarin Dr Kresna ke Unipnya jalur Semarang sih Wah, SNMPTN undangan ya iya SNMPTN dokter Desa juga lah iya SNMPTN undangan Yo, ah. Iya. Jadi ini pengalamannya waduh asisten laboratorium fisiologi ya. Dokter. Di Cibubur Tijam itu. 2015 2016. Kemudian staf pendidikan dan pelatihan ya, himpunan mahasiswa pelatihan. Hmm dalamnya Untuk workshop dan training ya. Jadi ya betul sekali. Ya. Hmm, hmm. Sekarang jadi intensif di Rumah Sakit Dr. Mardir Hayu ya dan puskesmas. Intensif Hayu dan puskesmas pendak. Sekarang di Kudus Jawa ya. Tengah. Uh, satu puskesmas jadi ya dokternya dokter ya. Ada lagi sih satu di puskesmas tapi belum rotasinya kan. Masih okay. bulan Februari betul masuk rotasinya. TKMA, PKMB ya. Iya betul tas pertama nih atas berarti babunya ya, ya, ya. tas pertamanya di jadi berarti kemarin dari mana entar tiketnya bulan tas pertama di mana sama ada di IGDA juga di IGD juga di, IGD di, juga. di, di jadi, rumah sakit ada dapet jam ada dapet jam buat kebetulan ini empat podcast Mas kalau di Polda Pertamina Praju hmm. Jadi satu setengah bulan atau satu bulanan ya? Iya, enam minggu, enam minggu. Mantap, mantap, mantap. Lebih banyak pindah-pindahnya ya? Lebih, oh. Banyak, oh. lebih banyak pengalamannya. Dokter Kresta, tapi tiga bulan ya satu puskesmas? Iya, tiga ya, bulan satu puskesmas. akrab jadinya ya, lebih kenal? Iya, lebih lebih lama. lebih banyak programnya. Kalau wah ini untuk prestasinya nih mantap nih KMSPK ya Dr. Kresna ya MSPK 2015 dua ribu lima belas di Jogja ya BM ya medali perunggu IMO muskuloskeletal dua ribu enam ya dua ya, ribu di UPH Jakarta mantap pelita harapan ya, ya. <laughs> kemudian ini seri meds wah uh, level internasional ya tiga bidang studi nih ya, ya mikrobiologi, ya parasitologi, imunologi ya iya, simpik 2017 waduh, IMO ikut lagi ya, IMO di 2017 2017 di pusu, tapi waktu itu final aja sih waduh, jalan-jalan terus ya dia <laughs> dia masih terlihat dalam pengalaman. Mantap. Ininya poster ya, poster, poster di sini ya, ini, ya. Semarang ya. Di semarang Abdi semarang semarang Di GH, ya. Abdi. GH, ya? Mm -hmm. Sama di Jogja nih, di SPJT Di Jogja. Jadi hmm. untuk adik-adik yang mahasiswa baru, kita kan beberapa yang jadi uh, jadwal ya lagi blog mengenai anatomi nih. Hmm. Kalau, hmm. Jadi banyak request nih izin dokter, adik-adik uh, ini mau minta tips dan trik gitunya dokter Kresna waktu belajar anatomi dulu dan juga nantinya. Uh, fisiologi tuh karena mereka uh, ada beberapa universitas ini digabung jadi blok sistem tubuh manusia tuh kira-kira jadi -kira... anatomi oh. dan fisiologi digabung gitu ya iya gabungan masih blok dasar sih dokter Kresna nah, kalau dari anatomi dulu ya anatomi itu kita kan belajar mengenai struktur tubuh di manusia ya kita ibaratnya kalau belajar anatomi itu sambil bayangin tubuh kita sendiri kita bayangin dulu misalkan kita lagi belajar osteologi kita lagi belajar humerus nah kita bayangin nih, oh ternyata di tangan kita nih, di lengan kita uh, tulangnya ada tulang humerus tulang humerus itu tuh dia, kita bayangin aja dia nempelnya kemana? ke bahu kan? nah terus nanti dari strukturnya yang nempel di bahu itu seperti apa? bentuknya Uh, bentuknya ternyata kok oh, bentuknya tuh seperti membulat ujungnya nah makanya kita bisa bergerak bahunya lumayan luas nah karena uh, bentuk dari sendinya itu uh, berbentuk membulat dan berbentuk uh, seperti wadahnya makanya dia bisa bergerak secara luas nah kalau anatomi kalau saya belajar dulu sih begitu jadi kita Ibaratkan apa yang kita pelajari itu sedang mempelajari tubuh kita sendiri Belajar membayangkan tubuh kita sendiri Kalau untuk fisiologi itu tipsnya adalah uh, Sama kita juga belajar untuk membayangkan mem Menalar, kalau fisiologi lebih banyak penalarannya Seperti apa sih uh, bagaimana suatu tubuh itu bisa bekerja Misalkan kita bayangkan dari kita mulai makan yang hal simple kita makan gimana? proses-proses apa saja yang terjadi, dari mulai kita masukkan makanan ke mulut dilakukan pengunyahan apa yang bekerja, kemudian dilakukan penelanan bagaimana makanan itu bisa ditelan oleh si esotagus, bagaimana uh, dia bisa berjalan kemudian uh, nanti di proses penyerapan maupun absorpsi dari usus seperti apa sampai nanti bagaimana uh, dia itu bisa digunakan untuk metabolisme untuk di uh, menghasilkan energi seperti itu jadi sama-sama kalau anatomi kita bisa bayangkan untuk strukturnya struktur di tubuh kita itu seperti apa sih Nah kalau di fisiologi kita lebih membayangkan bagaimana Uh, tubuh kita itu bisa bekerja jangan dibuat suatu paradigma atau stigma bahwa kalau misalkan anatomi harus dihafalkan enggak hmm, juga sih kita bisa sambil dibayangkan sambil dipahami uh, itu lebih apa ya lebih lama untuk kita bisa ingat jadi gitu. harus ada keterkaitan ya Dr. Kresna ya anatomi jadi struktur yeah. dan fisiologi sebagai fungsi tadi jadi struktur sama ya. itu dan kita untuk lebih supaya lebih mudah memahaminya kita kembalikan lagi kita paling dekat adalah sama diri kita sendiri makanya kita membayangkan belajarnya itu ke tubuh kita dulu sendiri okay. kalau untuk hal-hal yang menjadi daya tarik atau penyemangat lah waktu dokter Krex belajar blok anatomi atau fisiologi dulu untuk klinik apa aja tuh kira-kira sampai bisa juara Miss Enggak enggak juara cuma ikut aja Oh iya. Kalau ininya sih kalau penyemangatnya karena menurut saya sih menarik ya bagaimana kita bisa memahami tubuh kita secara utuhnya. Jadi uh, dan apalagi kalau kita belajar tentang anatomi fisiologi itu kan ilmu dasar. Jadi e, sampai nanti kita jadi seorang dokter pun ilmu ilmu anatomi dan fisiologi kan membantu kita untuk memahami suatu penyakit, memahami suatu proses bagaimana seseorang itu bisa apa namanya bisa sakit, bisa terjadi kondisi patologis itu kan berangkat dari ilmu-ilmu dasar. Jadi salah satu motivasinya ketika kita punya dasar yang kuat tentang anatomi, fisiologi, bahkan nanti histologi, uh, biokimia itu akan menjadi model dasar kita untuk nanti menjadi dokter yang hmm, bisa memahami seluruh, suatu penyakit itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Jadi kalau kita basicnya kuat, kita akan lebih percaya diri dan lebih memahami tentang Suatu penyakit, jadi dari basic dasar yang bagus memperkokoh ya, pengetahuan dan nalar saat menjadi klinisi ya. Betul. Jadi, nah, kalau kita basicnya kuat, nanti kita akan mantap untuk menghadapi praktek sejarah. Jadi ibarat kalau kita bikin bangunan tuh mirip kayak bikin fondasi, fondasi kan? Ya. Iya, fondasi betul, betul. itu ya, kan fondasi, bagian betul. paling menantang ya, dokter ya. Kalau betul. betul ya istilahnya jadi kalau Bang. tantangan tantangannya sendiri ya apa aja tuh kalau menurut dokter Kresna yang ya kadang membuat misalnya uh, kesel atau apa tuh uh, hopeless kayak gitu kira-kira apa aja tuh kalau pengalaman dokter Kresna dulu hopeless dalam artian untuk apa nih kira-kira Uh, pernah nggak waktu masih blok anatomi atau ini kan uh, Banyak ini ada keluhan nih dari adik-adik itu kan Waduh kak banyak uh, banget yang harus diapal Kayak di luar inilah Nah keluhan-keluhan gitu Kira-kira gimana tuh Kita mensiasatinya biar tetap, tetap terus kembali semangat oke okay. Jadi kalau terkait dengan keluhan uh, Banyak banget yang harus dihafalin Banyak banget yang harus Uh, belajarnya, ya kembali lagi, uh, ingat tujuan yang pertama sih, tetap kita ingat dulu uh, tujuan kita sekolah untuk kedokteran, untuk menjadi dokter yang baik, nah untuk menjadi dokter yang baik, memang tidak mudah nah, kalau kita memang sudah dari awal tekadnya oke okay, saya mau jadi dokter, kita harus konsekuen kalau sudah mau jadi dokter sudah, kan sebelum sekolah dokter pasti sudah banyak yang bilang, kalau sekolah dokter itu tidak mudah Perjalanannya panjang dan kita mau tetap mau daftar kita tetap mau ambil resiko itu ya. Jadi kita harus ingat kita sudah berjanji di awal untuk mau berjuang ya kita harus berjuang. Kita agak boleh karena ada tangan ada bahannya banyak terus kita menyerang. Satu kita harus ingat itu dulu kita sudah komit di awal untuk berjuang. Yang kedua misalkan nih aduh kau ternyata banyak banget ya materinya. Nah kita manfaatkan sebisa mungkin waktu-waktu luang kita. Misalkan, ini sedang ada kayak sekarang, kan? Kuliahnya lagi online, kan? Sekarang banyak, tuh, untuk kelas-kelas online, bimbingan-bimbingan online. Kita bisa manfaatkan, oh, kalau misalkan masih belum paham, sekiranya kuliah, manfaatkan cari, misalkan, ada karakter kelas yang menurut kalian baik dalam mengajari, bisa membuat kalian lebih paham minta bantuan dari mereka minta jangan seken-seken untuk minta kak tolong dong diajarin materi ini gimana sih caranya untuk uh, lebih mudah memahaminya nah biasanya kakak-kakak kelas itu suka bikin singkatan-singkatan jembatan keluarga nah uh, kalian bisa curi-curi ilmunya dari sini supaya lebih mudah menghafalkannya semisalnya enggak ada tips ketiga adalah kalian harus bisa cari jembatan keledai sendiri Kalian pasti punya pengalaman-pengalaman berarti pengalaman-pengalaman atau Mungkin bahasa-bahasa yang kalian Dan teman-teman kalian terdekat yang paham Nah itu kalian bisa gunakan berbagai Jalan keledai supaya lebih mudah menggunakan materi seperti itu Terus uh, juga uh, Jangan lupa Kalau misalkan sudah Seperti itu kalian sudah paham Kalian juga harus Uh, ibaratnya mengajari teman-teman kalian karena kalau kalian dengan uh, sudah paham suatu materi, terus kalian uh, share ilmu kalian itu akan lebih membuat ilmu yang kalian dapatkan itu lebih tertanam lagi, karena kalian mengucapkannya atau mm, membagikannya ke orang lain itu akan menambah daya ingat kalian itu berarti harus ada tips apa jembatan keledai ya dokter kresna ya hmm. terus apa yang Lu udah sering dimakai? banget itu, itu bikin jembatan sebagai buat, buat ngapalin gitu kan hmm. kalau jembatan keledai sering juga tuh kadang ngambil dari itu kayak dokter kresna tadi cerita dari kakak tingkat senior ada atau dari internet ya kalau mnemonics sekarang banyak banget soal online itu ininya sama memang diskusi apa kalau yang udah kita pahamin saling sharing itu memang betul ya Untuk saya lebih betul itu ya. untuk betul. kan banyak tuh awalnya yang mikir ngapain sih uh, share sama orang lain ntar dia lebih better justru hmm. ketika kita share sama orang lain itu Kan kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh nggak pernah kepikiran. Tahu-tahu ada orang yang nanya. Nah itu merangsang kita untuk, oh iya gimana ya kalau gitu ya. Lebih merangsang kita untuk berpikir, jadi kita lebih uh, cari tahunya lebih banyak, jadi lebih banyak tahu. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya saat ditanya sama lawan diskusi hmm. ya? Kayak ada, kalau lagi ditanyain kan, oh belum pernah tahu ya, jadi kayak tantangan baru nih, ada ilmu baru yang bisa, bisa kita ambil. Terus memang harus kayak kita trust ya, saling percaya dengan teman sangkatan ya, walaupun masuk FK itu awal-awalnya memang kompetitif banget. Ya. Ya. Ya. Aina biasanya. Tapi kan, kembali lagi ya, kita kuliah itu bukan cari eh, ranking, kan? Kalau di SMA, mungkin anak-anak kan pada cari ranking, kan? Kalau di udah kuliah, kan, kalau mau dapat tujuh, eh, misalkan standar hanya delapan puluh, mau dapat 80, mau dapat 100 sama-sama apa. Yang penting lewat eh, standar yang ya. lewat. Yang pertama itu, yang penting lulus dulu. I enggak cuma harus IQ ya? Emotional question yeah. juga ya? EQ sama spiritual. Iya kan juga kalau misalkan kita punya kemen terus kita lulus bareng-bareng terus ntar sudah bisa foto bareng, kan senang juga. Empat selalu jadi ya? ya yeah. yeah, betul. Kalau untuk aplikasinya nih dokter, Kresna uh, setelah capek-capek belajar anatomi nih di preklinik, di ketika hmm. udah menjalani kepaniteran klinik maupun persiapan UKMPPD atau internship Mas ini ya. gimana nih aplikasi uh, anatominya bermanfaat nggak kira-kira? sering sih kalau misalkan S1 kan kita belajarnya banyak ke teorinya ya waktu udah koas, waktu udah uh, internship itu lebih seru lagi misalkan nih uh, ada pasien biasanya tuh yang paling bikin seru itu waktu ada pasien neuro nah kan biasanya ada kelemahan ada uh, parase ya kan terus dari situ uh, klinisnya kayak gini nih terus waktu uh, belum kita lakukan pemeriksaan jauh, biasanya yang kepake itu dari klinisnya kira-kira topisnya dimana ya, kelainannya itu ada di mana ya nah itu biasanya yang uh, jadi serunya di situ jadi anatomi serunya di kalau udah di klinik terus saya salah satu bagian yang serunya di situ lihat pasien oh ada parese topisnya di mana nih kita coba-coba kebalkan -coba terus nanti waktu udah di pemeriksaan oh ternyata di sini oh cocok nih nah itu ketemu ntar sarunya jadi kayak ngebantu banget apalagi kalau kasus-kasus kayak neuro gitu terus ya kasus-kasus di bidang lain pun juga membantu banget untuk memahami kira-kira penyakitnya ini seperti apa, sih? Kenapa kok bisa begini? Nah, kan, kalau misalkan kita ditanya sama pasien, juga, pasien warga pasien kan juga kadang nanya, "Kok bisa kayak gini sih, Dok?" Nah, salah satu bekalnya ya, ilmu-ilmu dasar itu salah satunya anatomi, kan? juga membantu kita untuk bisa menjelaskan ke pasien, terus bisa tahu, kok bisa seperti ini, seperti itu. Nah, itu bisa membuat dasar bagi kita menjelaskan seperti itu. Jadi, kalau udah masuk ke dunia OAS maupun nanti di kraftek, di kalau saya sekarang di internship, itu serunya dan aplikasinya seperti itu. Berarti memang uh... Anatomi itu kayak istilahnya ada membantu kepuasan tersendiri ya ketika kita anamnesis betul. dan pemfis jadi betul ya. Jawabannya jadi nggak sama menunjang enggak cuma anatomi aja sih ilmu dasar pun yang lain fisiologi, biokimia itu semuanya juga penting untuk kita pahami karena itu kan membantu kita untuk Memahami dan membantu kita dalam menjelaskan Nanti kalau misalkan kita ditanya oleh pasien Kode pasien Itu akan menjadi lebih mantap Kalau kita menjelaskan Berarti adek-adek Harus Terus berlanjut ya Kayaknya nih bukan cuma anatomi nih dokter Kresna eh, ya, Podcast ya, kita ya. Untuk tips adek-adek Mungkin kalau misalnya berlanjut Ada request lagi di blog-blog selanjutnya Mohon izin Waktu iya, dan ininya bisa. bisa lah diatur lah Mantap Apalagi maba kan Jadi memang ketika istilahnya dapat uh, motivasi kayak itu uh, Mudah-mudahan lebih semangat lagi kan Ajarnya, semangat, kan. Semangat iya, iya betul Karena kalau maba itu kan biasanya semangatnya masih tinggi Nah oh. kebetulan kan di tahun pertama kan ilmu-ilmu dasar kan jadi tetap semangatnya harus dijaga selama tahun pertama karena ilmu dasar itu penting banget. Semangatnya harus kalau bisa jangan berkurang ya. Ditantang selanjutnya makin bertambah justru ya. Bertambah ya, ya, betul, harusnya. karena makin semakin tahu biasanya kan tahun pertama itu kan yang basic basic apa namanya basic knowledge-nya kan, basic science-nya. Terus tahun kedua, tahun ketiga itu kan mulai kita kenal patofisiologi, terus uh, farmakologi, terus nanti belajar klinis itu tambah asik, tambah kayak oh jadi selama ini misalkan pernah dikonsulin ini sama tetangganya, uh, ini saudara saya gini gini gini, terus kita mulai bisa oh jangan jangan yang itu saudaranya itu ternyata ini sakitnya kayak gini ya karena seru tuh kalau udah tahun kedua tahun ketiga apalagi kok wah seru banget berarti uh, memang harus uh, terus berlanjut ya long live learningnya ya, semangat dan kalau misalnya untuk tantangannya sendiri nih apalagi kan belajar Benar, di era ya. pandemi kayak ini nih dokter Kresna kira-kira uh, pesan dokter Kresna untuk adek adik gimana nih biar mereka tetap, tetap lancar. Kalau misalkan ini oh, apa di era pandemi ya tidak ya, bisa tatap muka ya kan kayak praktikum pun juga kayaknya kalau praktikum juga terbatas ya nggak bisa pegang langsung ya. Karena nah, kalau distancing ini biasanya dokter ya. Iya betul. Jadi semua online gitu ya. Ya. Selama pandemi, sih, kita manfaatin bener-bener waktu kita itu e, dimanfaatkan. Misalkan, cari ilmu, sekiranya kalau dari buku masih nggak paham, nih, apa sih? Ini nggak paham. Coba tanya ke kakak kelas senior, Kak, gimana sih? Kan masih bisa, kayak kita nih, masih bisa, zoom, masih bisa e, via WhatsApp, lah, paling enggak atau media komunikasi lainnya. Kan, banyak sekarang. Nah, kalau misalkan... Um, kakaknya sibuk nih, nggak bisa kayaknya sekarang juga banyak ya platform-platform uh, buat belajar kayak kelas online, terus juga aplikasi-aplikasi kedokteran bahkan sekarang kan juga ada quiz-quiz uh, kayak apps gitu di aplikasi-aplikasi kedokteran gitu kan buat uh, materi tapi di bikin game gitu, saya pernah kayak main juga kayak Materi kedokteran tapi dibikin game itu kan lebih seru, terus juga uh, tadi kelas-kelas online kan juga uh, apa namanya banyak. Nah tapi jangan lupa juga nanti kan pandemi ya kita harapkan segera berakhir. Nah setelah pandemi itu yang kita harus kejar apa-apa yang kita tidak bisa dapat waktu online-online nih, misalkan nggak bisa lihat kalender, nggak bisa lihat. Uh, real barangnya kayak apa nih nah itu kalau misalkan sudah bisa masuk sudah bisa uh, kondisinya sudah kondusif, nah kita inisiatif nih, bisa nggak kalau misalkan kita minta atau kita atur buat supaya kita bisa lihat barang preparatnya itu seperti apa jadi tetap harus ada inisiatif juga dari kita untuk mengejar apa-apa yang harusnya kita bisa dapat secara offline, tapi karena pandemi ini kita nggak bisa dapat. Berarti tetap uh, hands on ya, ke kadaver itu harus nanti kalau kita, memang ada maksimal ya, Memang waktu bisanya online, ya kita harus belajar lebih ekstra, misalkan waktu uh, lihat atlas, ya atlasnya jangan cuma satu, atlas kan ada yang model, dia ilustrasi, ada yang foto, kadaver kan, ya saya nggak nyebut nama atlasnya ya tapi kan pada tahu kan biasanya e, mana yang bentuknya cuma ilustrasi mana yang bentuknya ada foto kadavernya jadi bisa dikomparasikan jadi kalau udah lihat e, yang bentuk ilustrasi kita punya gambaran kita bandingin ke yang atlas bentuk yang fotonya kadaver nanti kalau di atlas yang bentuk kadaver terus bingung kita lihat yang di bagian ilustrasi itu tetap harus ekstra belajarnya. jadi uh, dimana ada kemauan uh, tidak ada alasan pasti ada ya? jalannya. Jalan, tapi kalau tidak, tidak mau ada, jalan. ada seribu alasan ya? ya, betul. Belajar, iya betul kalau memang ada alasan ya nanti sampai belakang-belakang alasan terus biasanya baik-baik kasih banyak nih dokter Kresna atas waktu kesempatannya nanti siap uh, kalau memang ada kesempatan lagi mohon izin untuk sharing di tips-tips blog-blog uh, berikutnya siap selamat malam dokter Kresna semoga selamat bertugas kembali semoga sehat selalu dokter dan sehat